ini hasilnya yang saya tanam terbalik ya lumayan subur walau atasnya tidak ada terubus tapi insyaallah ada titik-titik tumbuh nah ini lumayan subur sama sih atasnya belum terubus tapi sudah ada titik tumbuh ya plus minusnya kalau kita tanam terbalik tuh lebih banyak terubus di bawah ketimbang di atas di atas kosong nah ini ada kabel satu <tuh> pas penyungkupan dan penanaman itu satu minggu tuh dia layu, dia tumbuh terubus tapi layu dan batang-batangnya juga layu. Nah itu pasti batang yang kita tanam terbalik itu ada kebusukan. Segera, jangan diundur-undur, jangan-jangan ah nanti ah nanti jangan. Segera cepat ambil tindakan untuk mengganti media tanam dan menyungkup pulang dan usahakan jangan sampai terkena sinar matahari dan ini Alhamdulillah hasilnya nanti kita kasih video yang layu tapi ini Alhamdulillah Alhamdulillah sudah subur dia tumbuh terubus akarnya busuk untuk buang yang busuk dan mengganti media tanam untuk menanam ulang Oh ya media tanam yang kita gunakan tuh pasir sama tanam kan saya dapat sekitar 8 8 dongkelan nah ini yang keempat ya lumayan subur tapi seperti biasa sih atasnya atasnya enggak terubus masalahnya pas penyungkupan tuh kurang bagus jadi si ujungnya itu kena plastik Nah, ini kelima, ini keenam, nah yang ini ketujuh, yang ini ke delapan, cuman ini tuh tidak saya tanam terbalik dan terubusannya itu kecil-kecil rapat dan apa? Aduh daunnya tuh beda dia agak panjang daunnya agak panjang ini ada yang tahu jenis apa pohon serut apa gitu dia tuh kecil-kecil rapet okay. jadi alhamdulillah tongkelan tuh ya subur semua nih. Contohnya batang yang cuman ditanam yang cuman ditanam diceblokin aja tuh. Subur tuh. Ini tuh cuman diceblokin doang. Tuh. Nah, ini ada juga nih batang lurus. Cuman akarnya ini mantep Nah, kita tuh cuma menggunakan gelas, gelas cup yang lumayan panjang. Ini sangat mudah, temu batang lurus, penyungkupan tidak mantap, dan hasilnya tuh. Saya tuh senangnya yang kecil-kecil Senangnya yang kecil-kecil nah. Ya lumayan subur-subur Dan untuk perapihan Saya belum mempunyai Tang Tang gegep itu tuh Karena harganya Aduh Mahal sekali mungkin kalau ini ada yang solo out kita bisa membeli tang udah jelas kan pakde om om semuanya tuh subur alhamdulillah oke okay. terima kasih sudah menonton video saya dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai